Aku titipkan salam Untuk baginda Nabi Sang Penerang Kaulah panutan, kaulah idaman Hanya syafaatmu yang kuharapkan Hati Untuk selalu Memujimu Baginda Nabi Engkau lah Sang Nabi Penuntun Kami Ke jalan Ilahi Ya. Sempurna ahlah dan ajarannya Nabi Muhammad ibni Abdillah Ya Habib Allah Begitu Assalamualaikum